Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Wow, ketemu lagi teman teman channelnya aku Muhammad Rizik. Channel aku Muhammad Rizik mau ngebakar petasan si kupu-kupu ini teman-teman. Bagaimana keseruannya langsung aja teman-teman. Kita bakar petasannya satu persatu ya teman-teman di atas mobil truk teman-teman ya. Oke, langsung kita kita bakar ya satu persatu teman-teman ini teman-teman kayaknya tanya lari ini teman-teman berarti kita harus hati-hati teman-teman ngebakarnya langsung kita lari teman-teman Wow betasanya <tis> kemarin dan <tis> betasanya nyamper teman-teman Wow, wow, wow, wow. ayah bakaran lanjut Wih, wow, ternyata terbangnya hanya segitu, teman-teman. Ya, -teman. apa-apa, bakar lagi, teman-teman. Ya, bakar Wow, pergi jauh sekali, teman-teman. Batasan -teman, si kupu-kupunya gimana? Lanjut, oke, lanjut, teman-teman. Masih banyak batasan kupu-kupunya, teman Oke. Kita habisin aja teman-teman Ayo apakah enggak? Wih Itu dia teman-teman Ternyata dia Tidak seperti kupu-kupu yang besar teman-teman Nanti kita beli yang besar ya teman-teman Langsung aja kita bakar lagi teman-teman Jangan kasih kendor Wow dia ngejaran teman-teman Sama yang ngebakarnya Oke lanjut lagi teman-teman rasanya -teman. masih banyak teman-teman Jangan takut kehabisan Wow Ternyata sih Seperti itu aja teman-teman Oke gak apa-apa teman-teman Nanti kita bikin bagus lagi. Jangan kecewa. Wah wah wah yang <laughs> jatuh tuh teman-teman bakar tuh teman Yang bakar aja teman-teman <laughs> lucu. <laughs> Oke teman-teman langsung kita bakar aja. Waduh waduh. Sandung. Yang jatuh ya, ah. yang bakarnya pejat. <laughs> wah! Wow teman-teman ternyata uh, gimana ini nah, dulu ayo lanjut nah wah bener kayak kupu-kupu teman-teman kupu-kupu malam <laughs> aduh aduh aduh kacau ini kacau ini habisin aja teman-teman oke okay, lanjut Wow, wow, wow, wow, wow, wow, Jauh, jauh, jauh, wow, Jauh. wow, teman wow, wow, wow, wow, wow, wow, lanjut, lanjut, oh, wow, Oke, okay, lanjut wow, teman-teman.